Oke lanjut ke preset yang keempat, guys. Musik Oke lanjut ke preset yang kelima ya. Oke lanjut ke preset yang keenam, guys <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ketujuh ya <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-8 guys. Tant jas Oke lanjut ke preset yang ke-9 ya. Pikiran aku tuh kamu kamu gak capek apa muter-muter mulu di kepala aku? Cucks. <laughs> <Jokes. murna>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 Oke lanjut ke Preset yang ke-12 ya Oke lanjut ke Preset yang ke-13 ya oke lanjut ke Preset yang ke-14 ya oke okay, lanjut ke Preset yang ke-15 ya Oke lanjut ke Preset yang ke-16 guys Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-17 Oke lanjut ke preset yang ke-18 guys. Oke lanjut ke preset yang ke-19 ya. Tai ayam ikan nemo, ya kali gamunisasimu. Uh, cuas oke lanjut ke peristiwa yang ke dua puluh guys Oke lanjut, uh, udah selesai guys ya Oke guys mungkin segitu aja presetnya Semoga kalian suka, jika kalian suka Kalian bisa share video ini ya ke Teman-teman kalian guys ya Oke dan sampai jumpa di video selanjutnya guys